Waspadai oil berpotensi bergerak ke atas. Secara umum, bias harian pergerakan oil, US diterlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area resistan. Jika pergerakan oil USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 69,64-68,83 sampai maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil USD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 71.91 Sebaliknya waspadai jika harga oil USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 68.83 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 67.50. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212